يا رب صال يا رب صال يا رب صلي على الرسول لي محمد سِر العلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال واختص من عباده فمنهم الأقطاب والأنجاب والأبدال والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal Tumatang poro alim ulama Para habaib, para kiai, para ustad poro sepuh bini sepuh, wabil khusus tumateng sedantan dhurriyah sohibil haul bahyai asnawi ingkang muki-muki tansah, diparingi ilmu ingkang manfaat, diparingi ilmu ingkang barokah, saged nerusaken perjuangan dakwah beliau di Kota Kudus ini khususnya, dan mugi-mugi pondok pesantren beliau keluar darinya para pewaris kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hingga ngawulah muliakan setonton para hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, para santri, santriwati, menggang muki-muki tan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pulolan panjenengan sampun mirangakan manakib siroh sejarah hidup sahibil haul bahyai asnawi Muki-muki gusti -muki, Allah menghujankan rahmatnya di majelis ini sebab wonten riwayat menyebutakan endah sholihin dan zilur rahmah ketika orang-orang soleh niku ceritane disebut medun rahmat saking gusti allah goro-goro rahmat niku insyaallah hadirin Dungu kula kali panjenengan sedoyo niku dikabul gusti Allah. Amin Allahumma. Tadi niks wong soleh niku disebut akan medun rahmat. Mafhumul mukhalafa jenenge wong sing singkak soleh disebut menghambat rahmat. Makanya kula badengi jahzai panjenengan sedoyo. Amalan ingkang sampun kula tampi saking guru kula. Untuk agar hujan tidak turun. Tadi koneso dadi pawang udan ini Nggih, kula niki diparingi ijazah nek iki diwaca udan deres diwacani insyaallah man Mandek. Apa niku ayatih surat al-lahab. Jadi abulah habigi, sange wong iki, iki. sampai udan diwacak no jendengi mandek udan ini. jadi. Uang soleh niku nih disebutakan riwayati medun rahmat saking gusti allah. Tapi niku uang gak soleh uang sing dimurkai gusti allah menghambat turunnya rahmat. Lah rahmat niku dibagi dua. hissan wa maknan hissin rahmat niku udan. Maknawi rahmat adalah ihsan min Allah Jadi rahmati gusti allah ya. Artinya rahmat niku nopo. Rahmat itu kalau di manusia Rikotul tak tadi at-tafaddul wal-ihsan Lunaknya hati yang akhirnya dengannya memberi Makanya Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman ar-Rahim mustaqmin ar-Rahma ar-Rahmaniku Rikotul galab taktadhi at-tafaddul wal-ihsan Layasuluhlillah Rikotul galab karena tasyabubil bil-insan jadi apa langsung goya Jadi rahmat itu gara-gara rahmatnya Allah turun kebaikannya Allah turun tafadzul ke dermawanannya Allah akhirnya dungokulah kali panjenengan niki gara goro rahmat medun ditambi gusti Allah ngoten. Niki untunge nggak ada nohol turun rahmat. Untungi hadir ke orang-orang yang soleh. Niki wonten riwayat di suatu negeri niku tertimpa gohut gohut niku nopo kemarau orang medunudan berbulan-bulan resah istisko pingpi itu gak mau medunudan pingpi itu sampai kesel wong istis kok ini. Jadi wong-wong iki terawih apa istiskok i. Kok Yo gak medun-medun Kok ya subhanallah wonten gharib? gharib. niku orang asing yang lagi lewat di negeri tersebut. Tanya wonten napa niki kok istis kok bala balik Ngapunten, niki desok kena musibah. Musibah napa? Musibah kemarau, gak mudhun udan Niki setengah mati niki tanduran, ini, sawah ini, ini layamu tufiha walayahya ini, gak mati, gak urip, apa mangan ini? terus katanya dia gini, nek aku sing dungu kinten-kinten sampai setuju, apa yang pikirane nih, raimu wong satu, sekumpul, istis kok gak mau donutan kon siji gak jelas mana Ya we sakkare be'e tak dungonin iku ditampi gusti Allah. Nopo, dungonopo, ayo sholawat opo, ayat nopo. Gak usah sholawat, gak usah dungon macam-macam. Aku tak dungon, aminono. Gepun, dungon ngotan niki. Allahumma ma fi hadharos iskiha ula innas. Ya Allah, berkata wonten sing wanten teng sirah kula niki, turunkan hujan untuk mereka ya Rob. Langsung hadirin, owanas itu berubah mendung, kak sampai 10 menit udan deres. wong-wong bingung hadir. Ini gedungan ini gak jelas, berkata sing wonten sirah kula niki ya Rob, duk naudan. Maka mereka bertanya ngapunten Gusti, ngapunten pak, kalau pada tanglet, sing dik sirahmu itu apa? Kok sampai tawasul lembek sirahmu? Kemudian beliau menjawab, inna fi roksi ainan Sesungguhnya di kepalaku wonten sirahku niki wanten kalih moto, meripat. Tandurani ila abiyazid al-bustami tahun delok Abu Yazid Al-Bustami. Maka kula tawasul ya Allah berkat moto sing mate sing mate ningali mandeng Abu Yazid Al-Bustami turunkan hujan ya Rabb, udun udun. Makanya kata Habib Abdullah bin Alawi haddad dalam qasidahnya Fawa asafi in mutu min qabli an'ara wujuhan alaiha nura ilmin wa khasyati dan selile aku itu sampai mati motokumbotan angsal kesempatan mandeng para awliya ya Allah ini fadilah lan keutamaan duduk dengan para wali Allah mandeng para wali Allah makanya ini wanten habaib, alim, atau Kiai soleh, alim, ngaji, tengkudus, paranono eman, motomu itu eman apa-apa ini dendinan dulu, TV, sinetron, itu ustad ini aku mau sing bawa delok kak jelas, belas it's my dream culek ini motomu, is my dream Mbak delok itu gak jelas belas Artis-artis, ya Allah sing genah itu wong piro Ambekan kurang jelas, Urip kok ngurusi si artis Artis anak sunat Artis rabi di Siarno Pegatan di, Si aku petako Artis itu mbak yu mua. Lepukun ribut pegatan, ribut ucak ngomong, garuh artis Sampai ini punya pikiran dan otak disibukkan sesuatu yang gak manfaat Mending pengajian, nuntut ilmu, dan mendengarkan kisah orang-orang yang soleh manfaat Medun rahmat Wonten riwayat malih kalau ini berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani nih ku lewat kuburan. Sampai wonton kuburan ini ku hadirin, Denk kuburan ini ku, Mirang akan wonton yang sing disikso. Waduh, keceploh, waduh, kuaploki malaikat, ditaboh ini. Jarir Syekh Abdul Qadir Jailani kisintan tiangnya sing dikubur, tong beriki, Saaken. Fulan Ibnu Fulan, Wahai Sultan Ulaulia Erojone Wali, Niku Fulan dikubur Bawadik Bian Jaman Nurib sembahyang, gak tau Subuh jam bolu Bosohan, Romantan ya gak poso, Dik jadi ngombe ya Riwayatnya gak jelas Niki Ngaji mo wes akhirnya mati, Niku disiksa tapi kata saya begitu terjalan nih wali Allah ini ngomong tani. hal rohani tahu gak hadir majelis kula delok kula mau ternate majelisnya sampean ya gak tau majelis konser di koma pengajian solawatan gak tahu, naik kafe masya Allah ikhtikaf nanggin gini kafe nih, telung jam Nih. kemudian hal ahabani cinta enggak sama saya dia enggak nggak kenal kok ya Allah emani Hai kulunik ibadinyuun syafaat Tenggusti Allah supaya disepurani niki utiang ini terus waktu nyelotok wahai syabdaqadir jalani saya pernah menyaksikan satu hal nopo niku Jenengan nanti lewat kali murid-murid jenengan terus lemah niki debu niki terangkat debu niki terangkat orang ini ada di gunung lihat sampean tanya sopo melaku rombongan nih sampai debu terangkat oh itu siap logo Jailani dan murid-muridnya langsung saya buka tir mengatakan ya Rob berkat debu sing munggah gara-gara sikili caranku kalau nyewon safaatin jenengan yarob dah melengangkat adabi wongiki farufi al-adab gara-gara ngeluk debune si abdu jelani, diangkat sikselan adabi bingung sampai ini ke dalilin di dalam kitab majma'ul bahrein Lil ilmana Imam Ibn Zaid. Niku disebutkan wonten asar hadis. Walaupun hadis ini tidak kuat, tapi ada boleh dipakai falboilul amal. Suatu saat malaikat ekat niku nimbang amalane hambane kuştu Allah. Farojahat sayiatuhu ala hasanatihi. Kaboton duso ambek kebaikan. Badai dilebetakan tentang dari malaikat, maka cukakkan pola urip itu. Aku nilai jambak maupun rokok. Dikowo di cewek rata di telepon non rokok. Gusti Allah tahu tentang malaikat. Malaikat, adrik abdi fulan malaikat. Tulungono hambaku iki. Hah? Wonton apa Gusti? Ini ahli maksiat. Tulungono, adrik Fasalhu. Hal jalasa alimin, jala alimin hadir acara wong alim ngaji teng ulama poro qiai, poro habaib, Nek hadir berskat syafaati wong alimiku. Waduh. Begitu malaikat, waduh, untung kan. Buk masih sepisan itu tak tahu selegal. Di tako ini. Eh mas, tahu hadir majelis ulama. Tak tahu, bal-balan mesti koma. pimpong, bulu tangkis, konser, dangdutan, goyang patah-patah, saya patah-patah kabeh itu gel kabeh gel kabe ya, muda ini kuburan mana? Tak tahu, sengena, belas, nggak tahu. Uripmu gak tahu hadir majelis ulama belas. Ya Allah ya mani coba tahu melbu swargo. Kembali kepada Allah. Ya Rob anta alam bihali abdik. Ya Allah jenengan lebih tahu keadaan hamba jenengan. Terus gak tahu, saya nggak jawab. gak tahu ya Rob. Katanya Allah salhu ya Jibril tak konon omane malaikat hal ahbab aliman fit dunia di dunia ini ku tahu cinta be ulama apa kau usah hadir majelisnya lihat majelisnya doowo kesusen ngaji apa menek-nek jurumia turut toh sampaian ngeluh kenek nahu niki wes hadir repot doowo kadang yang uno ulama ingat majelis mari subuh lah uang-uangnya jam jamulu kok, nih terus kaiso aduh gak, wes gak usah hadir majelis hal ahbab aliman pernah gak mengidolakan ulama, deo mau nol foto nih kiai habaif no pembotan, nek tahu to handphone ini kiki handphone, nek handphone nek buat telok foto nek bahaiyai asnawi foto nih niku foto nek ni habaif ulama usle buat noswargo, di telok malaikat di handphone munti di dibuka. Untuk Ney Ronaldo, Mbak Messi, Rosyol Allahum, dijenguk nombek malaikat, gue blog ini, nih, bu yang pinter titik nih, dolak nombong tuh kak jelas ke abeng ini. Ya Rob, anta alam bihalik abdik, kak tau nih dolak, nuhulama, habaib, kak tau ya Rob, kak tau hadir hal-hal, buat tenati ya Rob. Bisa ya, boh tidak boleh ngerokok ya Rob. Us keregetan malaikati. Katanya Allah salhu ya Jibril, ojok si takonono. Hal jala alama idatin wafihah alim. Us nginek takonono, tahu mangan bareng mau ngalim mau boga, mau enak kan? Ngaji yo ya males ngidolak noyo ya gak. Us mangan bareng. Kemudian turun malaikat takon, "Kon tahu mangan bareng di ulama no pemboh. Mangan bareng nggak tahu, mau sok belas, loh uong sobo kafe, mau sok no kiai jagongan di kafe ya, eh, nggak mungkin, terus ya nggak tahu, aku kaurep nggak tahu mangan bareng, mangannya kalau ningali ustadz ustadz ya allah, kuru kuru nggak tahu diundang mangan di rumah kudus dikudusin, repot, loh uong kudus melbu sur goling ini coroni, nih kiai-kiai ini aku sampai nundang mangan ono keutamaan undang mangan kiai tapi kalau mengundang mangan kiai ya minimal ya kambing lah ojok lentok rek tahu telur waduh sate kambing terus gak apa kena kolesterol hadirin sampai makan bareng ulama ada keutamaannya menunjukkan dia khidmah kepada ulama. undang yes. mangan. Kemudian setelah itu malaikat naik lagi ya Rob enggak pernah. Gusti Allah tanglet malih. Salhu ya Jibril an ismihi wa an ismi aba'ihi. إِذَا وَافَقَ إِسْمُهُ إِسْمَعَلِ isma alimin الْجَنَّةِ بِي شَفَعْتِحِ kurang apa tako nono jenengi ya wis nik jenengi Asnawi lebokno suarga bareng mbak Asnawi wis enak ah? Ane? tapi tako malaikat eh mas, siapa jenengmu? Joni, aduh Jeneng joni Tony, Jeneng Tony lah gak jelas. Natibib, nama anak saya Tony, terus gimana? Dikasih tambahan Muhammad Toni atau siapa yang supaya ada artinya? Tambah no, apa? Aulubillahi minasyi Tony Rojim. Coba jenengi Asnawi melebet suaraku bareng Mbak As coba jenenge Muhammad melebut suaraku berkat kanjeng Nabi wabak jenenge Jamal mul busur ke bareng Habib Kak Terima hampian sing ceramai ku aku zakarabku contoh nyopo nah, Kak Terima buyar aku mulai saiki wis dia jenengnya Joni, malah ekat. Ya Rab, Joni Allah. Mbu wis. Tahu-tahu Allah berfirman. Jibril, adkhilhul jannah. Joni loh ya Rab. Lebokno, lebokno surga. Kemudian, dari malaikat, oh, malaikat mau tenati tentang Gusti Allah langsung dilepuk nosurko. Eh, hey John, John, semua puegon kan cepetan sesuai suwegon. Kan. Tuh, lebatakan suarko, gumun malaikat. Cun, oh, kok semua bersurko, yuk, loyo ya Jibril ditimbali Gusti Allah, Jibril. lima, lima 6000, amartuka 6000, Kenapa aku perintahkan kau memasukkan dia ke surga Kalau Allah Anta'aklan bihali abdiki ya Rabb Masya Allah Malaikat Kau yang lebih tahu keadaan hambamu no. Jibril Inna hukana fi dunya yuhibbu rajulan Wadhakar rajul yuhibbu aliman Joniku Pas tengdonyon niku cinta seneng deket punya teman akrab bernama Fulan. Lah Fulan itu cinta ulama. Wis pararel gak apa Makanya kata ulama ada bukan keutamaan mencintai ulama. Mencintai pencinta ulama itu keutamaan. Jangan lagi mencintai wali, mencintai pencinta wali. Niku ulama, napa malah si cintaini waroh wali? Wa ashabul karimi kiramu kata Habib Ali Habsyi. Wong sing cinta, wong wong mulio, ikut pasti wong mulio. Wong nek cinta ambek wong sing kak mulio, niku pati mulio. Nangkanya kata Pujangga Man asyara ashrafan aashamusharofan, bua muasharoh tul andali gayur musharofi. Wong sing urib di dunyo cinta nembik, Wong sing soleh, Wong alim, urib bakal masya Allah mulia Tapi Wong lek sing cinta dan kumpulin bik Wong sing kak karu-karuan, urib bakal hina. Awalam taro jildal hakiri mukabalan bik tergilam masora jildal musafi. Sampai nopo gak ningali jenenge kulit. Kulit, kulit niku hadirin. Wonten sapi setunggal Atau kebu. sampeyan beleh Kulite niku sampean, pendet kulite. sampeyan potong, di kulite. Kulite sampean parut jadi luru. Parut jadi kali. Sing separuh sampean sade teng pabrik sandal, sing separuh sampean sade teng pabrik Quran, toha putra kono. pabrik Quran, sing separuh toko sandal, kulit niki podo toko sapi siji dibagi luru, pas kulit niki didol toko Quran dadi Sampulnya Quran lah ya Mas oleh didemek kecuali sing wudhu Diletakkan di bawah nggak boleh, diletakkan di atas mulia diwocoh Mu kabalan bisa hridia bungi sing mau Quran ikut Quran kulit ini sebab kumpul ambik Quran tidak disentuh kecuali suci diciumi oleh orang-orang diangkat derajatnya kulit niku sing siji kulit didol nang toko sandal di ide ae bendina melbu masjid lo gak oleh Jare jare kulit iki nasibku gak tepak ya rab Awakku iki lak siji asline sing iki diambungi dimulyakno aku kok yo diide ide opo maneh sikile wong kudu serangen kabeh ini He eh? Di ide dikenek kenek no kotoran isi untung jar ini untung kon gak kumpul jidor lo jidor gepu terus berhenti ngor i kumpul hadroh kumpul sandal diide ide masa ono si ngambungi sandal ono asih ngambungi sandal nggak ada tapi podo lo aku salayo apa salai salah kumpul kon kumpul sandal Akhirnya, kondak mulia, kondite kon kondak kurnia, ganok regoni kumpul Quran, kon di kondak kula kali panjenengan kondak kurnia, kondak kurnia, kali panjenengan, kondak kurnia, kondak kurnia, kondak kurnia, kondak kurnia, kondak kurnia, kondak kurnia, tapi kurnia, kumpul, kurnia, kondak kurnia, panjenengan kurnia, kondak kurnia, kondak ahli maksiat, hancur walaupun kita itu sama, kulit tapi salah kumpul Do you understand? kalau kuparingi contoh mali, rambutan, rambutan niku wonten rambutan aja sing gede-gede niku, regon nih telung sak sakilo, wonten sing kuwajut kecut niku, telung ewu sakilo, sing kecut regone telung ewu elek-elek. Sing api regoni telung polewu, ulo pada tanglet, yang sampain sedanten. yang jamin opo, rambutan sing telung polewu kuah manis Mesti wonten sing cilik-cilik di jeruk itu sing kecut, ginapa enggih? Sing rego telung newu, sing kecut-kecut, yang jamin opo sedaya kecut, apa bano si jus sing manis, kecut. Karena kumpul ambek rambutan sing larang melu-melu larang regoni melok jadi telung boleh bu, padahal iker goni telung ngebu mesti ini. Tapi kumpul deh ambek sing larang melok terangkat regoni, iki manis melok ambek sing telung ngebuan, yo payu telung ngebu. Do you understand? Kalau kali panjenengan dengan nurip nih, aku Mek seleramu, cintaanmu, idolamu Niku wong alim, wong solek Kayu mba Yai asnawi Terangkat, cintamu itu sudah mengangkat Deraja dirimu Tapi leksing yang mbak cintain Niku disebutakan artis Pemain balbalan Ya Allah, sing diidolak Nau no sing yang dikawal Niku manakib pemain balbalan Manakib artis Gak jelas ya Rob Akhirnya kita gak ada harganya Nah alhamdulillah Berkati haul bahayai asnawi Mugi-mugi niki termasuk bukti Kalo kali panjen dengan insyaallah Termasuk hamba yang dimuliakan Oleh Allah, amin Allahumma Amin Hadirin yang dimuliakan Oleh Allah Terus napa kinten-kinten wong alim wong saleh niku diangkat kedudukane kali Gusti Allah. Dawa Imam Abdullah bin Alawi Al Gusti Allah. Surga sengenak niku Disiapna Gusti Allah likaumin untuk sekelompok manusia kaum yang taat kepada Allah. Ha? Mbok sampean anak Ekiayi, mbok sampean anak Ehabib, mbok sampean anak E siapapun, gak taat Gusti Allah gak ada kemuliaan. Suwardi, itu diciptak ngek no, kaum yang taat tambah Allah. Dudu anaknya Kiai, dudu anaknya Habib, dudu anaknya Sopoy. Mangane, Kiai ya, ya, Hafid, niku mau nyebutaken bahwa saya ini kan cucunya Habib Abdullah bin Alawi Baagil. Tapi kalau niki ya tengaku putu Habib Abdullah bin Alawi Baagil niku izin, nggih. Orang itu kalau mau ngaku cucunya orang alim, ikutku kudu alim, bahku itu biar walim, terus kon aku gak, yo ya nyosop nasabmu, paham nggak? Terus cocok ngaku liat anak iwong alim, mana iwong soleh, nek kau tidak jalan di jalan mereka, Dan terus nek mbahmu alim, terus kon gak alim, terus cocok ngaku liat putu nih, izin. Habib Ahmadin Hasan al-Atos, sahibul Tadkirin Nas, niku nate kumpul kali Ashraf, Wonton poro Habib-Habib kumpul cerita keramati Mbak. Mbakku ini, mbakku ini, mbakku ini. Kemudian satu orang diantaranya berkata, Alhamdulillah mbakku gak koyok mbakmu. Loh, ini kemuliaan. Loh, le aku koyok mbakmu, gak popo jadi nasab itu gak medhun. Lah kuwi mbah crito mbah-mbahmu tapi kuwi kan keramat gak duwe ilmu gak duwe. Terus gawe apa? Lah nasabmu panasabmu jatuh dari tebing, kano manfaat. Nggih. Mangkane kula niku ngaku putune Habib Abdullah bin Ali Baagil niku kaya isin. Mbah kula niku bojone 80. Lah ku siji alai Hanayah wa nanti rabi manewet di makanya kak wani ngaku putune habib abdul enggak lo es bujuku songo baru nih nih es rabi sepuluh baru ngaku putune habib abdullah nih si luru telu si kewati aku nih beliau niku nekat kalau nanti diceritani ibu kulo habib abdullah niku lo diceritakan niku mau saking senengi rabiniku sampai mau soal madu nih tuh kok hadromut niku lemari-lemarian, duit ini ku dilebok nongi sore ranjang, lemari besi nih sini madu, koyok koyok ilu larang madu bi duit, nih dan ini ku sebab madu nih ku modalnya uang bujoni loru telu, nih lek bujoni lek bujoni sih gak perlu madu kayak capai sampean. nih hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang kadang-kadang wah -kadang, oh, alim, mbah percuma kalau kayak Habib Abdurrahman bin Mustafa alidrus alimun fadilun abi wa jaddi haqadhan nisbadi ilal muhtari wa ana artaji kamithli usuli zaka aksol munaminal ghafari alim, soleh, walim bapakku, mbahku sampai rasulullah dan aku tidak keluar dari jalur mereka bangga tapi wis gak duwe ilmu, gak tue akhlak, gak tue amal ngaku. Isini sini, kita banggakan kakek kita, kakek kita isin dua putu kon. Paham? Mangkane turunane wong soleh kutu soleh, turunane wong alim kudu alim. Emang nasab sampai sampai perdoteng panjengan. Khususnya para habaib, terus habaib niku kak mulio kecuali bi ilmu. Bik jabatan gak mulia Kalo paling biasai Lalu Habib ku Habib niku jenderal bintang telu biasa Gak biasa Wonton Habib niku udah di wali kota Biasa Lalu Habib alim niku baru luar biasa Berarti tidak keluar dari jalur datuk-datuknya Tapi lalu gak duit ilmu Na'udzubillah Eman pedot kemuliaan nasab di dirinya Nah, niki saya tujukan kepada keluarga besar Bahaya Asnawi. Kulong nih niku, sejarahnya masya Allah belajari, wonton mekah puluhan tahun. Muridnya Syekh Umar Shatto itu yang anu, keluarganya yang anu, ya Anatoly Piningulu. Terus belajar ke Kiai Soleh Darat, oke. Terus belajar ke Kiai Soleh Darat, Syekh Umar Satok sama satu lagi, siapa? Kemahvo termas, termisi Pacitan. ngarang Kitab mau hibah wilfable. Hasyiah darimu Kitabmu ke Masya Allah. itu guru-gurunya uang hebat-hebat. Nih, lah kalau sudah seperti itu, anak cucunya ini jangan terus putus eman. Kau kemuliaan di muka bumi ini seperti kemuliaan mereka ilmu nggak? Gawu para ulama. Qut mata qaumun wa ma makarimuhum. Ada sebagian kaum mati tapi kemuliaannya nggak mati. Al alimu al jahiluna ma wata mautihim wal alimuna wa matu fa'ahyau. Uang mat, uang ahli itu gak tahu mati, urip terus. Uang bodoh mati, gak urip urip. Nih, wafil jahli kau belal mautun di ahli, wa duhum kau kuburi kuburu kata Sayyidina Ali. Uang lekaduwe ilmu dorong mati mati di si, tapi lekaduwe ilmu baru urip. Makanya sampaian ningali wanton arek nom nom. Lunggu-lunggu di jalan, gak gelem ngaji, gak gelem majelis Salamyo, jok salamualaikum, tambahunoh, assalamualaikum ya ahli kubur. Lewat kuburan sampaianimu. Tapi liat sampean teng menara kudus, teng mujannah, waong soleh, assalamualaikum. Iku temenanan. Wa in walaupun mereka matu, faahya'u mereka hidup. Pengalim iku gak iso mati. Urip terus tapi wong budu wal jahiluna mawata mati makan samen tengali hall malam ini. hallnya siai haji siapa? Kyai haji mbah Asnawi. Kalau noh mantan nih, kuloni kinati diundang ceramah oleh bupati. oleh wali kota tetep cendengi wabu batu wali kota. Hol ini ku mantan bupati. Kalau noh hol bupati gak ada hol mantan, hol mantan wali, hol mantan gubernur nanti diundang mantan presiden nanti gue lo, tetep mantan, jabatan dunia itu ditinggal sampai mati mantan. Tapi gak no pulang bawa nanti hadir hol ki, mantan Kiai Asnawi nggak ada, Kiai Kiai sampai seto ya tetep Kiai, mantan itu cororo coro di aslinya mantan gak bekas, Barang bekas murah polarang Anda tahu enggak mantan itu apa? Mantan itu yang harus cepat kita lupakan hadirin Loh, itu loh hebatnya ilmu Gak wawang ngurip saat terus Tapi harta nih harta Jabatan, tahta, hilang Bahasa saya itu orang kaya raya. Niki seumur abstrak tentu Mbah Bah beb abeb Abdul woi. Moleto pabek rokok ini ku uduwe, itu karungan. nih kung go'o do karungan, kung karungan. Tapi nggak pernah disebut tentang kekayaannya. Tapi yang disebut tentang amal sedekah dan kesolehannya. Cucuknya ini ki? Pulau Tanglet belionya. Nanti mondok tembundi, darul hadis Darul hadis itu di Malang Alhamdulillah Darul hadis itu Yang belikan tanahnya adalah Habib Abdullah Bagil Padahal ya dua pabrik rokok Ya apa, perokok haram atau Eh hmm. Ini dibantu-bantu Cukup ngomong haram eh. Minimal ngomong-ngomakru hai wis ya. Yes ulama bedo pendapat ya Wonton sing ngomong rokok Niku halal, wonton sing rokok Ha? Loh lo masih oputu nih Saya ngikuti pendapat yang haram nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Wong pendapat kok, kan bukan kot'i ya Ini kan khilaf ya Jangan terus Disamakan pengharamannya dengan Pengharaman Homer kalau Homer itu ijma' Kot dalalah sudah nggak bisa hilaf. Tapi kalau rokok itu hilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan orang itu amanah ilmu. Kalau terus aku mentang-mentang baku aku rokok, terus aku ngomong rokok halal. Kalau saya gak suka, nggak suka, tidak apa-apa, karena saya ikut pendapat ulama, guru-guru kulo. tapi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, sakarfi, bahkan ada yang mengatakan wajib. Nah, kalau rokokan mau ada goblok, enggak bohong. Kalau rokokan, no, saya pernah ketemu Kiai Mahfud Selatri. Kiai Mahfud Selatri ini termasuk uh, pemuka NU NO di, Ma, di Malang. Masya Allah, ini umur wulung puluh tahun, rokokan kayak sepur, gak tahu mandek, puluh tanglet. Bah, Mahfud, iya, iya. Jenengan masuk Allah, rokok kok buatan mandek, nopo kalo jenengan, loh rokok niki gawang wong-wong penyakit, gawe kuloh niki vitamin. Ini kayak ngomong aku, ya wis pinter wong lek jawab lek wong rokokan itu ane kok subhanallah jawab ane laduni latuni, nate ketemu kali wonton tiang, teng Jakarta yaitu cucunya al-imam Hussein Ibni Syekh Habib Bakar bin Salim al-imam Hussein Ibni Syekh Abib Bakar bin Salim itu paling benci sampai rokok saking benci ini rokok, pekarangan rokok sehadramu itu dituku diobong. tapi sehati-hati dengan adramu itu tidak bisa rokokan pekarangan itu diobong ke sini makanya aku juga aku di Dungak Nusukil aku Dungak Nusukil tak obongi kabe aku jarum, kudang garam tak obong kabe dia bakar semua pekarangan rokok wes gak iso rokokan kemudian ditanya, kenapa kamu bakar haram, rokok haram saya nggak mau ada diaman hadromut kemasukan rokok, diobong kabe dada ketemu putu ini, di Jakarta rokokan yang gak webes niki apa Mbahku ngaramno rokok ngobong pekarangane rokok lha kok kon malah rokokan iki apa lho aku podo mbek mbahku opone sing podo, lho podo mbahku soge pekarangane diobong lha aku lha gak pati soge siji-siji tak obong niate niku padha gak iso ya muladuni jawabane wong rokokan niku nih, masya Allah, loman, loman, alhamdulillah lah. Niki Asnawi punya istri namanya Dahlanah, Hamdana, ya, punyai Hamdana. Hamdana ini ku sepupu Mbah Eh apa namanya Jidah, Jidah ya Jidah Elok, Jidah Elok itu saya panggilnya Pak Elok itu Jidah Elok, saya manggilnya Jidah Elok. Tidak, loh, ini ki, kalau ndak ngalami. Meninggal karena waktu mungkin saya belum lahir atau waktu itu saya masih kecil. Kalau Abe Abdullah, saya ngalami. Abe Abdullah niku, tiap maghrib mau corotip, ya anak putuni. Mau coba tehani kata beliau. Sampai para Aulia itu saya satu-satu datang kepada beliau minta disebut namanya. Tuh, itu loh, espal mau kalian baku lo niku sing towo fatihai. Hauliah niku kuku ya disebut. Terus duit ya kek. Ke. Nih membocor roti nih kuku. paling bauan tersuara dikit duit. Nah, niku kuku paling banter memang paling cilik duit duit aku bin. Nih, peretasih elling mendidik anak cucunya supaya membaca roti bulu hadad. niki nah, insya Allah pondok pesantren niki istiqomah mau seroti bulu hadad. Karena ini sudah pegangannya para. Saadatuna alawiyin adalah mengamalkan ratibul haddad. Lalu Imam Abdullah bin Alawi al-haddad. Kebetulan jidah elo itu al-haddad. Dan cucunya Habib Imam Abdullah bin Alawi al-haddad. So ibu rotib. Khol paklik adiknya ibu saya Habib Alwi. Karena merasa ibunya adalah al-haddad, punya majelis nurul haddad. Ya, kakaknya Umi, ya kakaknya Ibu saya punya majelis namanya Darul Haddad Darul Hadad, Darul Imam Abdullah bin Alawi Al haddad tadi Nanti Allah zuriah, Pak Doha, Pak keluarga Habib Abdullah, keluarga Mbah Asnawi harus terus put, jangan sampai putus silaturahim setiap tahunnya ini ziaroh jenengan ke Mbak Asnawi jangan lupa ziaroh ke Mujannah jadi Abdullah yang cucu anak cucu Habib Abdullah itu perlu dicatat tadi itu bahwa Habib Abdullah sendiri kalau ke Mujannah mampir dulu ke Mbak Asnawi agar anak cucunya ini juga ziaroh supaya hubungan ini jangan sampai putus itu yang menyenangkan para arwah solihin dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Bapak bapakku niki sedoh. Terus apa birul waliden yang bisa saya lakukan? Kata Rasulullah, silaturrahim ke orang-orang dekatnya bapakmu dan ibumu. Ini termasuk, jadi kalau anak cucunya Habib Abdullah Ba'agil mau birul waliden, bakti orang-orang yang dicintai dan dekat dengan beliau tetap di Anak cucu Mbah Yaya Asnawi kalau mau bakti dengan Mbah Yaya Asnawi harus terus silaturahim ke anak cucu Habib Abdullah Bagi. Nah, niki arwah mereka bahagia. Wal arwah junudun mujanadah mata arwah minhak talaf, wa mata naka rominhak talaf. Muki muki hubungan baik antara kedua keluarga niki jatuh sebab turunir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah jadi sebab melebat suarga sarang kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi ala alihi wa, wa amin Allahumma amin, amin. amin. amin. Allahumma amin Gih, cekap semantan yang sagat kula sampai akan mugi-mugi anak cucu sahibul haul senantiasa dimulyakan dengan ilmu warisan baginda Muhammad dan mugi-mugi dituntun Gusti Allah diparingi gampang untuk meneruskan perjuangan pondok pesantren dan lain-lainnya agar insya Allah senantiasa menjadi bekal ataupun pahala yang gak akan terputus untuk suhaibul hol bahayai asnawi amin ya rabbal Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa ta'farruqan amin ba'dhi ta'farruqan maksumah wa la ta'jal fina wa la ma'ana syakiyan wa mahruman wa matruda Allahumma adina bihudak Wa ja'alna mimman yus'ari' viridha'k Wa la tu'allina wal la ta'ja'alna mimman khalafa'amrak wa'asak wakil, ni'mal mawla wa nasir Allahumma la tadahfi Ya Gazi Al-Hajat, Ikdi Hajatina. Hajatid dunia bil-maisarah, wal-akhirah bil-maghfirah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil-akhirati hasanatan wakina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil sirril fatihah. Ya Rabbi Ya Rabbi al Rasul li Muhammad.